Jala kencing sakit disebabkan oleh infeksi saluran kencing, yaitu maksudnya bakteri saluran kencing serta berbahaya dan bisa memicu ginjal yang terinfeksi. Anyang-anyangan atau nyeri saat buang air kecil, salah satu keluhan yang cukup umum terjadi pada wanita maupun pria. Gejala penyakit ISK tidak boleh dianggap sepele karena berisiko menyebabkan komplikasi berbahaya jika diabaikan. Gejala infeksi saluran kencing umumnya terjadi karena adanya masalah pada saluran kencing sampai organ ginjal. ISK atau kencing sakit bisa disebabkan karena sering menahan kencing, terutama bisa juga disebabkan oleh kebiasaan buruk kencing sambil berdiri. Gejala ISK meliputi nyeri saat kencing, pinggang sakit, sering kencing, dan sedikit terdapat nanah. Kencing kurang tuntas, jadi pinggang atau panggul pada wanita, urine berbau, bahkan berdarah. ISK bisa dicegah dengan jangan menahan kencing. Jangan bergonta ganti pasangan bahkan seks bebas Minum banyak air putih Selalu buang air kecil sebelum dan setelah berhubungan badan Untuk menghilangkan bakteri yang mungkin telah memasuki uretra Pada umumnya penyakit ISK Terjadi di kandung kemih dan uretra Salah satu penyakit yang harus diobati Penyakit ISK umumnya bisa diobati dengan pemberian obat herbal denatur. Resepnya tergantung keadaan pasien serta jenis bakteri yang menginfeksi. Biasanya gejala hilang setelah beberapa hari memakai obat herbal denatur. Serta mengikuti saran anjuran dari denatur sesuai keluhan yang Anda alami. Anda pasti ingat pepatah yang mengatakan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya Setelah menyadari hal itu, Anda bertambah semangat untuk sembuh Untuk konsultasi boleh hubungi 0823-1367-5835 Bergabunglah dengan pasien yang sudah sembuh